Baiklah, para sahabat Lesno, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, Alhamdulillah ya, hari ini kita mendapatkan full vitamin. Kali ini kita lihat dari unggahan terbarunya, Papa Bilar dan Bunda Lesti yang memposting foto cute abang El yang sedang duduk santai dan memakai kostum atau memakai baju adat Jawa. Ini sih lucu banget, persahabat ya, abang El mau dipakaikan pakaian. Audat manapun, pakaian apapun modelnya tetap cocok banget persahabat ya Apalagi kita melihat senyumnya, aduh Masya Allah bikin meleleh banget ya <gih> Ini kebahagiaan untuk warga konoha kita semuanya, doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan kita Di postingan ini pun ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Papa B Di situ Papa B mengatakan, Mas Fatih, aduh ada emasnya nih persahabat ya dan kita lihat juga di kolom komentar banyak sekali tanggapan hingga respon yang diberikan Di antaranya ada Tevitri Karlina yang ikut menanggapi Tevitri mengatakan Raden Mas Fatih Wow ditambah nama Raden nih untuk Abang L Dan kita juga salvo kalimat komentar dari Dede Prawira Dede Prawira ikut juga menanggapi Raden Mas Al-Fatih Bilar Leslor Entertainment 2 Wow, ini sih cute banget ya Semua orang yang melihat ekspresi Abang L begini Pastinya gemes banget nih Aduh, Masya Allah Mudah-mudahan kita semua tetap kompak dan tetap solid ya Untuk mendukung yang terbaik untuk keluarga Leslar Berikutnya juga, para sahabat, kita keunggahan IGS-nya Bunda Lesti Lagi-lagi... Ada foto cute Abang Fatih. Aduh, ekspresinya bikin tentunya kita semuanya bahagia banget nih. Salpok juga kalimat yang diposting ya oleh Bunda El. Kalimatnya kita lihat aja dulu. Katanya tuh, aduh, Masya Allah. Pokoknya kita happy banget nih. Melihat asfan vitamin. Apalagi baby El yang memakai adat Jawa sedang duduk santai. Dan berikutnya juga kita mampir ke akun TikToknya Papa Bilar. nih, Ada video terbaru. Yang diunggah oleh Papa B, lagi-lagi kelakuan gesreknya, aksinya selalu bikin kita ketawa ngakak bahagia Lagi-lagi antara Baby L dan Papa B, sama-sama kocak, sama-sama gesrek ya Ada aja kelakuan yang bikin kita ketawa ngakak bahagia Dan disini pun bersahabat ya Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar Disitu kalimatnya, inilah kalau telon kurang briefingan, nggak Sesuai konsep jadinya Katanya tuh, bikin ngakak banget nih Hingga kita juga tentunya salvok Dengan beberapa komentar yang diberikan Di akun tiktoknya Papa Bilar Di antaranya persahabatnya dari Akun Slit nih, disitu mengatakan Kalem ya Bud Saking kalemnya si L nggak mau diem Aduh ini ngakak banget Persahabatnya nggak mau diem nih Abang L Dan Papa Bilar Memang selalu saja ada kelakuan Dia srek yang Selalu membuat kita ketawa bahagia Doakan yang terbaik mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan Untuk berikutnya kita mampir ke unggahan L2W yang terbaru nih Persahabat yang mengunggah sebuah postingan foto Abang L Memakai adat Jawa dan ada sebuah postingan Oji Persahabat yang menerima kado atau hadiah Kado dari L2W Ternyata outfit atau baju adat Jawa yang dikenakan oleh BBL Ternyata hadiah atau kado dari L2W Ini Masya Allah banget ya Ini bukan foto photoshoot Ternyata untuk kostum atau baju adat yang dipakai oleh Abang L Itu adalah kado dari L2W Kita simak persahabat Dari L2W langsung persahabat ya kabar yang kita dapatkan Ada sebuah kalimat Baju buat BBL Kado dari L2W yang langsung dipakai buat baby L, senengnya gemes banget pas dipakai terima kasih Leslar, Masya Allah. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan ya. Selamat siang, pas ada postingan itu kaget campur terharu. Kado yang kami kirim dari para member L2W, Alhamdulillah sudah sampai bahkan dipakai langsung, seperti baju adat Jawa itu. Bener-bener lucu, gemes banget Jadi bangga kan guys, kalau kado dari fans itu semuanya dipakai Kadang ada yang terfoto, ada yang nggak terfoto Tapi seneng banget Kalau pemberian fans yang tidak seberapa ini dihargai Oleh Lesti Kejora, Rizky Bilar Makasih Tenovi, gemes banget Aduh Masya Allah banget ya Kita bangga juga mempunyai fanbase yang luar biasa Mudah-mudahan selalu menjadi fanbase yang baik, selalu menjadi fanbase yang selalu memberikan tentunya contoh baik untuk fanbase lain. Kemudian juga persahabat kita lihat di akun Langit Musik, ini kabar yang sangat membanggakan juga. Alhamdulillah top 50 Langit Musik di lagu dangdut untuk single sekali seumur hidup. Bunda Lesti Kejora ini masuk di urutan nomor 2 Ini keren banget nih persahabat Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan di unggan ini Hari terakhir di bulan Agustus ini mari kita lihat Langit Musik Top 50 Dangdut bulan Juli 2022 Ada siapa aja ya di posisi pertama Langit Musik Top 50 Dangdut Juli ada Maulana Ardiansyah dengan lagu viralnya, Dermaga Biru, Yuhu Selamat, dan disusul posisi kedua, Bunda L Lesti Kejora dengan sekali seumur hidup, dan di posisi ketiga ada Mbok sing Full Senyum Sayang, dari Om Wawes, Fit f Los dengan Full Senyum Sayang. Wow, selamat ya untuk Bunda L. Lagunya berada di nomor urutan kedua. Kita bangga banget nih punya idola yang sangat multi talenta dan kita selalu mendukung yang terbaik karya-karya idola kita ini. Dan pastinya kita juga masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Leslar, tentunya. Ini dulu informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.